kokonya pakai bahasa Inggris juga menurut kau ada nggak koko ayam tuh bahasa Inggrisnya ada nggak nih ya? Ya kayak gini nih koko ayam coba nih ya nanti kau tarik bahasa Inggrisnya ya menurut kau ada nggak bahasa Inggrisnya kayak gitu nggak ada kan ya kau tanya lagi ngapain juga Oh amat ketu. Bang Tampung Moksigen kalau mengocorin isinya nambah keunggur, kurang lah, kan <laughs> dia keunggur <mungkin> keluar, <laughs> keluar. Uh -uh. tapi kan ada oksigen yang masuk iya <laughs> bener bertambah lagi pertanyaan pengetahuan umum, jangan di sini. dingin, aku gak pernah bisa ku jawabin kayak gini, ah bang, katanya sayur sama buah bisa bikin langsing, betul dagang yang tiap hari makan itu malah makin gemuk. Iya, bener juga sih ya. Oh, oh. Itu karena <laughs> iya juga yang kadang cuma makan kacang dia. Uh -uh. Tapi gemuk Kok bisa ya. Sedangkan singa Bisa dimakan ayam <SILENCIO> ayuh, ayuh. Kenapa burung terbang? ah Tidak ada sayap lah Kau kenapa cowok Kau kenapa kecawa? Tadi <SILENCIO> <SILENCIO> oh mati ketuk. coba ke bahasa Indonesiain aku rumah mobil suka aku, aku rumah suka mobil. rumah mobil rumah. rumah rumah mobil suka aku rumah aku mobil suka, suka Indonesia mobil. ini Indonesia <tuk> <tuk> ini Indonesia <tuk> ini Indonesia coba pada macam ini ya, ini kan bahasa Indonesia ya. Adi, bego, bego. Angkat lempar Indonesia, ini udah bahasa Indonesia. Oh, <laughs> ya, mati oh, tuh Bang, apa benar kalau kita nggak boleh nikah sama orang satu kampung? Kenapa ya, aku bego? Ya, Kenapa siapa boleh? Siapa yang bikin peraturan nggak boleh nikah sama satu kampung? Satu kampung, bego orang satu jauh mau nikah sama siapa? Kayak boleh kok, orang satu Betul. kampung, nggak boleh lah. <tuh> Ya kalau kau nikahin orang satu kan Setelah nikah kalian mau tinggal di mana rumah kau gak muat Tapi gue jujur pertanyaan orang ini ah Oh, apa tiga tuh Cara ngeja ungu gimana dong? Makanya kau jangan bolos satu SD Ah, ngeja-ngeja aja pakai sama aku Tanya lo gampang kali Ungu, u n -un -ug -ugu. Uh. <tuk> u n g u g <tuk> u g Iya bener juga ungu ya u U, eh, u, datang, uh, uh, uh, oh, ya, bener, ya? Uh, <coughs> itu aja bercanda. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ditangkap goblok ada bukan dimakan jadi <laughs> dimakan deh hap lalu dimakan <laughs> enggak enak kalau dimakan <laughs> iya yeah, tangkap benar-benar lalu ditangkap naik khap thai lai like, troy kapai, like, naik lai khap naik khap loi oh mati ke tu apa, apa, apa apa pertanyaannya tulang, ya? dia tuh mama aku oh. aku ini anaknya oh. emang keliatan banget ya kami akrab ya masa sih